di lampu. Restoran berulah misi token listrik kan? Bunda kayak apa nih? Aha. Harusnya nah, mereka masih aja lupa isi token yang listrik. Oke aja, sungguh pulsa. Hah? Apa itu? Sungguh pulsa? Ay. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sebuah aplikasi multi payment bisa untuk pengecian pulsa, paket data, ppob. Token listrik. Hah, jadi isi pulsa listrik juga bisa ya? Aha, bisa lah. Ayo, buruan pakai sungguh pulsa. Sekali lagi, sungguh pulsa. Pakai sungguh pulsa ya siang. Pakai sungguh pulsa.